Fungsinya di belakang sini, kita mendapatkan soket USB buat ngecas. Oke, ketika kita tekan satu kali yang suka gue semalam ataupun ride malam hari, nah, ini sangat recommended ya, biar kecil tapi cahayanya sangat terang sekali bongkar seperti apa isinya ada apa saja maksudnya oke di sini ada bacaan-bacaannya petunjuk-petunjuknya ataupun alur-alur seperti apa ember lewat banyak motor ember padahal ini di kampung motor ember jelas ya di sini spesifikasinya power source ya USB Recheck labelnya itu 200 mAh baterainya Terus Charge time uh, Waktu Ngecasnya itu 3 jam ya Dengan USB yang sudah disediakan Mungkin sini. Selanjutnya bahannya Materialnya itu dari aluminium uh, Dimensi Ini bisa dilihat ya Untuk beratnya sendiri 50 gram Bab Atau apa ini ya? baterai ya mungkin pencahayaannya tri High Power LED oh ya ini bagian ini mungkin ya baterainya ini pohlam ya mungkin seperti itu ini menggunakan LED dan ada tiga pencahayaan ataupun tiga mode ya pencahayaan yang pertama yaitu high ini kekuatannya ketika sudah di charger penuh ini sampai tiga jam ya yang high kedua itu medium. Medium itu lima jam. Dan yang terakhir ada flash. Flash itu walmain lama ya ini 12 jam. Nah, seperti ini. itu tombol switch ya. Switch yang buat tiga mode itu. Dan di belakangnya ini ada connect USB buat ngecas oke kita lihat iya ini 300 lumen 300 lumen strip karet ya terus water resistant air dan 3 mode pencahayaan iya dapat satu buah kabel charger tipe USB 2.0 uh, umum ya, di handphone-handphone Android seperti ini oke, okay. dan ini unitnya ini dari karet buat uh, kita pasang ke bagian stang stang sepeda karet dan ini unitnya. Ya, seperti ini bentuknya. Dan di dalam terlihat ada satu buah itu, terlihat ya. Satu buah lumens ya. Nah, satu buah lumens di dalam. Oke, okay, uh, lumens terus ini bentuknya sendiri sih se ini ya. Kecil loh, kayaknya jari bahkan ini lebih kecil dari lebih pendek dari telunjuk lebih kecil ada mas oke okay. lewat oke okay. sini tombol ataupun buat fungsinya itu apa fungsinya di belakang sini kita mendapatkan soket usb buat ngecas Eh, ketika kita tekan satu kali wah ini yang paling terang ya nah ini mengalahkan wah mengalahkan cahaya utama kalau ditekan yang kedua ini akan menjadi medium nah, agar redup gitu ya dan ini ketahanannya adalah 5 jam kalau medium ini agar redup cahayanya enggak terlalu terang kalau ditekan lagi modenya ini yang disebut dengan mode flash ini mode flash ini terang ya redup terang ini kekuatannya sampai 12 jam seperti itu kalau yang ini kan yang high ya yang seperti ini yang stabil dan terang itu hanya tiga jam ya kekuatannya itu. dan saya akan coba ngecharge ataupun nge ngecharger ya. seperti apa tandanya ketika di charge saya akan coba Saya okay, di menggunakan charger handphone yang seperti ini karena ini sama ya USB 2.0 Kita akan coba tanda ajasnya seperti apa, apakah ini kedip kedip atau warna apa gitu merah atau hijau. Kita akan coba atau meledak satu dua tiga. Dar. Oh, ternyata enggak, dan ini tandanya itu merah ya. Seperti ini, merah oke. Okay. Tandanya merah ya, merah seperti ini. Oke, okay. sangat ringan sekali, bro. Dan ini rekomendasi buat yang gue. Malam hari, saya akan coba matikan lampu semuanya seberapa terang ini ini dia ini dia cahayanya cahaya utamanya seperti ini sangat terang sekali oke mode kedua seperti ini ya medium dan mode ketiga ini place ya, Oke, itu saja ya. Silakan komen dan subscribe.